Eh, kita hmm. kalau aku sih maunya SMK. Setelah lulus udah punya keterampilan. Aku juga maunya SMK. Hai hey, semua. Hey, semua. Hey, semua. Kalian kenapa? Kok pada gitu? Gini, Kak, kita semua mau masuk ke mana? Oh, ini masalahnya. Tenang aja, enggak usah beda gitu dong. Kalian tahu enggak SMK, SMK, SMK Bina Bangsa? SMK Bina Bangsa. SMK Bina Bangsa mampu bersaing dunia kerja. Makan dari makanan siswa perlu bangsa, seperti komputer, dan bahasa, workshop, dan dan juga lebih Gimana kali untuk daftar kandir kalian aku pengen